lagi, oh, langsung kasih gratisan bro di bed 1200 ya, jangan lupa untuk disupot tuh anjir itu gila bro kali empat belas ribu bisa kali lima. Oke hijaunya dong anjir manis kali kok kuning bro ah enam belas ribu lima belas tujuh belas dua puluh dua dua puluh enam langsung sensasional Halo. bro. Yo us sambar us ah us jangan berkelit lah us gila jam pasirnya kuning di hijau lagi yuk pecawan mantap lagi us sambar dong kali dua aja. Uh, anjir anjir Aku minta kali dua dan suruh mahkota juga diberi kasih boh. Fidin enam ratus gitu. Marslot satu enam delapan. Surganya para slot Oke okay. okay, bosku, welcome to back my channel. Oh ya. Yeah. Oke, salam sejahtera buat kawan-kawan dan sobat-sobat, sahabat -sobat menikah dimanapun. Kalian berada, cuy, semoga semuanya sehat selalu dan dilantik-lantik ya, menjadi ajak kalian semoga selalu tercapai, cuy ya. Oke, langsung aja kita tempur dulu, cuy ya. Kita tempur di 10.000 putaran di spin turbonya ini, cuy ya. Oke, di sini gue bermainnya di Get of Olympus, cuy Dengan membawa ke modal gue 50 ribu, dan di sini 50.000 dan bed di 10.000 disambar langsung kali empat anjay anjay awal permulaan yang sangat membagongkan jam pasirnya juga konek anjing keren banget tuh 59.000 langsung dapat Super Mini anjay Oke okay, buat kawan-kawan dan sobat-sobat ya, Di mana pun kalian berada Gue salam sejahtera Dan gue juga terima kasih banyak Buat kalian yang udah selalu dukung Dan setia banget bersama channel gue Yang sederhana ini cuy Jangan lupa untuk dibantu-bantu support Terus dan buat yang udah subscribe Jangan lupa untuk di komen-komen Juga bro Buat kalian yang pengen uh, Yang ada pola lebih mantap dari gue ya Bisa kita sering bareng cuy ya dan buat yang baru bergabung Jangan lupa untuk di subscribe dulu bro Karena semua itu gratis ya Alias gak bayar cuy Kalau gratis anjay Kali 12 gak mau cuy Di, di sambarnya ya cuy Ya jangan lupa buat yang baru bergabung Untuk di subscribe dulu bro Dan dibantu-bantu komen juga ya Agar channel ini selalu bisa maju Dan selalu bisa berkembang cuy ya karena tanpa dukungan dan support dari kalian gue juga nggak ada apa-apanya Cuma kak dari itu gue butuh banget support dari kalian cuy Udah lah kebaiknya lebih... oh, anjir langsung dikasih gratisan bodybatch 1200 cuy Anjay mantap kali tuh. Kakek uh, US lagi baik banget cuy Oke merahnya connect ini mantap kali cuy uh. Ini kalau pecahnya seperti ini, cuy ya. Kalau udah pecahan pertama itu connect dan keduanya connect, dan seterusnya itu bagus banget, cuy ya. yakin ini bagus banget. Oke, singkil dapat 24.000 lumayan banget tuh. Jaya, lumayan banget uh, tuh. Dan sambar lagi, cuy. Ini moga aja nih perkaliannya mantap kali, cuy ya. Uh, dan gede-gede banget, cuy ribu nice. naik-naik langsung juga naik anjay-anjay nice. Anjay kali intinya jangan lupa untuk disupport terus ya agar gue kalau uh, semangat juga ya membuat pola-pola lebih gacor cuy buat kalian yang buat eh, buat kalian para pemula juga cuy ya dan buat para du pendukung yang udah selalu setia juga, tuh ya. dinyanyi kita di sini kalau sudah ada peluang WD, kita gas aja WD, boy. Jadi kita bermainnya santai-santai aja, jangan terlalu nafsu dan ambisi banget, tuh. Ya. kan terlalu nafsu dan ambisi banget itu nggak bagus sekali buat isi dompet kita ya dan embanking kita juga, itu ya. Oh, disambar lagi dong aja, dirinya pang satu, boy oke dapat Megalodon cuy anjay banget Oke langsung kita gas lagi boh ini lumayan ya udah 100 ke atas cuy Widih langsung cincinnya pecah, anjay satu kali aja cok. iji nggak apa cuy ya lumayan dapat 100 lebih ini seratus uh, ini loh, lumayan banget cuy anjay dan halatnya baiknya juga ya Bang lebih ya, uh, biar kita lebih santui ya uh, itu cuy ya. Ududnya kita sediain aja cuy. Mulai di sini homo. Ini udah juga cuy buat ngopi-ngopi dan ya pastinya merokok juga cuy ya biar lebih santai jadinya kita bermainnya enggak barbar kali cuy. Dan perlu diingatkan juga ya buat kawan-kawan dan sobat-sobat termainan dimanapun kalian berada cuy ya Gue disini sebagai konten kreator ya Cuman bisa nyaranin dan bisa juga e memberi saran juga Buat kalian yang pemain barbar -bar kali cuy anjay barbar -bar kali Ya gue saranin buat kalian ya Jangan terlalu nafsu dan ambisi banget cuy gue karena di gue disini sebagai konten kreator cuman pengen berbagai pola dan trik aja buat kalian yang para pemula juga ya agar kalian bisa juga terapin pola-pola gue yang mungkin aja kali ini gue bisa DP cuy anjay semoga aja cuy tapi gue yakin gue bisa menang gitu ya karena uh, gue gak pernah sesemangat ini juga aja ya buat nyari konten juga biar terkadang gue agak lemah banget ya karena subscriber gue belum tembus jutaan bro anjay makanya gue nggak semangat nggak pernah semangat-semangat terus ya kalau andai saja subscribernya nambah satu hari bisa nambah 20 ya, atau berapa ya tuh pastinya biar semangat bro Cari konten-konten yang lebih asik itu pastinya semangat banget ya kan Widi tuh cincinnya bro, tuh wah ya ini kali bro, yang pasirnya kurang dua tuh ya rumor, sayang sekali cok. Oke di sini gue dapat Mega, kita lanjut lagi bro, Mega Ozawa ini aja ya, Mega Ozawa. Dan perlu diingatkan ya buat kawan-kawan dan coba, -coba, -coba teman temennya. Buat kawan-kawan yang hobinya nyelot ya saranin. Buat kalian jangan terlalu barban. Jangan terlalu nafsu dan habis banget. Buat menang banyak itu jangan bro ya. Jadi buat kalian yang udah terlanjur bermain game game. gue saranin buat kurang kurangi Dan buat yang belum pernah bermain. Jangan coba-coba mendekati. Karena game ini sangat berbahaya. Sangat barbar Dan sangat uh, bisa membuat kalian maaf banget ya dia. oke kita coba dulu di turbo lagi di 10 kali putaran bro ya mungkin aja di 10 kali putaran di B3200 ini gue dikasih gratis ya kan dan gratisan itu bisa tembus langsung jutaan bro anjir mungkin aja us lagi baik ya kan anjir oke gak mau cok kita coba lagi di manual dulu anjir uh tuh kita baikkan langsung di kerebulan <tuh> Mungkin aja enggak rungkar-rungkar banget cuy nah, ini. ini kita coba baikkan dulu Oke perkalian 5 oke manis ini mantap nih jo gilin cincinnya kurang kurang satu go dan buat kalian yang penasaran banget dengan situs dimana saya bertempur ini buat linknya saya sudah sematkan di pin kolom komentarnya tuh. Dan buat kalian yang uh, ada pola-pola yang mungkin aja mau gue terapin gitu ya. Cua, kita bisa berbagi juga bisa chatting dengan barang gitu cua, jadi kita bisa berbagi-bagi pola juga cuy ya. Ya bisa uh, mungkin aja ah itu nambah cua. Mungkin aja gue bisa, itu cuy ya, bisa nerapin pola dari kalian Mungkin aja pola dari kalian lebih jauh seabis ya cuy. lebih joss abis ya, gue gak masalah banget sih Malah gue besup banget ya kan Mungkin ada, mungkin aja di disini uh, Juga ada yang termasuk uh, Paling parkernya bermain game slot cuy ya ini gue cuman ngasih-ngasih aja cuy ya buat konten-konten aja cuy ini jangan lupa untuk di support tuh anjay itu gila boh kali 14.000 Bisa lagi kali 5 oke hijaunya dong anjay manis sekali lho kuning bro ah 16.000 15 17 22 26 langsung sensasional boh anjay Isiin berapa nih bro ya? di jam 100 cuy, gila 100 bisa di sini selalu mungkin meningkat nih bro. anjir bis di stuki jauhnya konek lagi. uh manis banget, disambar lagi dong us, us, us, ya. Oke merah bro, yo us sambar us. Uus uh, jangan berpelit lah us gila jam bro berunik gidi hijau lagi yuk icawan mantap lagi us sambar dong kali dua aja uh buh anjir anjir gue minta kali dua dan ke rumah kota juga di gue dikasih buh widin enam ratus gila sensasional tiada habisnya di sini peluang WD yang sangat membangunkan banget yang sangat barbar -bar kali coba gila ini bang mantap kali ya kali mau ngasih langsung JP bro gila udah modelnya model berapa 50000 limu ribu enggak salah sih keren banget tuh usah emang lagi berbaik banget nih ya oke langsung aja kita gaskan WD bro biar nggak rungkar-rungkar banget biar nggak nafsu-nafsu banget juga bermainnya kan Oke okay, buat kawan-kawan dan semua sobat-sobat semua, semua, semuanya jangan lupa untuk dukung dan support terus channel ini agar kalau bisa maju dan selalu bisa berkembang karena tambah dukungan dan support dari kalian channel ini dapat ada apapun -apa maka dari itu gue butuh banget support dari kalian semua oke okay, lah bro gue mau gaskan WD thank you buat kalian semua salam satu hobi, salam satu slot close the slot